Pameran dan kontes bonsai nasional Laras Rosso Bumi Sailendra ini Diikuti oleh 808 peserta Dari kelas prospek itu ada 509 pohon Kelas pertama ada 229 pohon, kelas madya ada 29 pohon dan kelas utama ada 31 pohon. Nah, masing-masing ada bestin atau 10 besar di kelasnya, lalu ada best in class terbaik di kelasnya dan ada best in show terbaik dari keseluruhan. Di India pohon kemangi ditanam di dalam pot supaya awet muda, panjang umur dan lain sebagainya untuk kesehatan. Nah, seiring penyebaran tradisi Hindu Buddha dan ekonomi sampai ke Cina, Cina melihatnya lalu membuatnya dengan media pohon lain yang disebut pencing atau pencai. Dari situ menyebar ke Jepang, Jepang membuatnya dengan media pohon lain dengan gaya yang berbeda <coughs> yang disebut bonsai. Yang bon artinya pohon Sai artinya nampan Nah sampai ke Indonesia Nama bonsai itu dikenal sampai ke internasional Nah tetapi Ketika saya melihat Di Candi Borobudur Di Candi Pawon Di Candi Murangan, Sleman Itu banyak sekali terdapat Relief pohon di dalam pot Nah kami mencurigai Jangan-jangan bonsai ini sebenarnya adalah Tradisi leluhur nenek nah, moyang kita Jangan-jangan itu merupakan tradisi atau budaya yang muncul dari negara kita, dari Borobudur, dari Jawa, dari Nusantara. Nah, dari situlah kami mengambil spirit Borobudur sebagai monumen perdamaian, sebagai monumen kitab suci untuk sebagai magnet pariwisata juga untuk membuat pameran bonsai di sini. Karena sebagai simbol sinambungan dengan alam ya bonsai bisa disimpulkan di situ sebagai simbol ekologi, sebagai simbol spiritual dari bonsai ini. Nah, sebagai simbol perdamaian Borobudur tadi bahwa kita juga bersenambungan dengan alam dan secara ekonomi juga ini merupakan magnet menuju internasional karena Borobudur menginternasional. Harapan kami setelah ada pameran ini maka petani pun saya, kolektor pun saya, pedagang pun saya, seniman pun saya akan bisa mengambil spirit dari Borobudur ini untuk dibawa ke internasional seperti itu